kita datang hari ini kita datang hari ini mengingatkan kepada gubernur Tuan Kamil agar tidak masuk neraka kasihan jadi gubernur tapi di akhirat malah masuk neraka betul kasihan Hari ini beliau di kawal sana sini, poraide sana sini, tapi di akhirat masuk neraka. Oh, nanti <laughs> nanti uru harang siapa tuh? Nanti uru harang siharu oh. siapa? Siap. Oh, oh. Lanjuli <laughs> malangkah? Saya lanjut. Tidak ada tendensi apa apa dari kita. Tidak ada tendensi apa apa dari kita kepada Ridwan Kamil. Kepada Bapak Rituan Kamil, kepada gubernur Jawa Barat, ini tanda cinta kita, kami yang hadir hari ini, besok 28293 hingga bulan lebih besar lagi, mengingatkan, di secara lisan sudah, di secara tulisan sudah, sekarang kita akan lakukan, peneguran secara nyata, dengan aksi masa ke nunggu. tidak lain banyak wanita-wanita Jombalan jadi pelancur di Indonesia ataupun di luar negeri banyak-banyak jadi peminta-minta padahal meminta-minta itu dosa meminta-minta itu dosa di mata Allah karena miskin karena miskin karena miskin Satu, dua, tiga. Kemiskinan dekat dengan kekufuran nikmat Allah. Kemiskinan dekat dengan kekufuran nikmat.